Gagal dalam cinta Hati jadi luka Rindu jadi benci Semua karena cinta manis. Aku terpedaya Semua yang kurasa Hancur hatiku Mungkin sudah suratan Jangan ku takut sampai hati kau tegang melihatku di sini berbentuk. Tersiksa Walau begitu dalam Rasa cinta di hati Lebih baik sendiri Senyum kehancuran saat ini biarlah cerita itulah Cinta di hatiku, rindu rindu rindu rinduku untukmu, kaulah segalanya, manis bibirmu, lembut suaramu, aku ter Kilaku tak tabu aja,mu yang begitu luguh, seakan ku tak percaya sampai hati. sepi namun untuk apa ku harapkan dirimu batinku semakin tersiksa walau begitu dalam rasa cinta di hati lebih baik sendiri Cinta tadi hati Lebih